Halo semuanya ketemu lagi di Velko Channel kali ini gue bakal bikin video mengenai seperti review ya sebelum kalian beli game Anthem jadi sambil main gue juga bakal curhat nih uh, worth it enggak masih istilahnya masih oke okay enggak sih beli game Anthem sekarang jadi kalau misalkan kalian oke okay, gamenya hilang sedang loading Mm. gasik banget. Damage. Oke. Okay. Ada sedikit masalah. Kenapa dia? Oke. Okay. Udah full screen kalau lebih enak ngomongnya. Ah, uh, nggak enak kelihatan background dan lain yang jalan di belakangnya. Jadi balik lagi ya, gue bahas lagi. Jadi, jadi keluarin oleh BioWare yang dipublish oleh EA Games melalui melalui game system untuk PC-nya Origin. Jadi sama kayak Steam gitu, cuma versinya dia Origin. Banyak yang mengeluh kenapa harus EA Games karena konon terkenal katanya mistis banget kayak konon karena banyak yang mengeluh di forum kalau EA games itu lebih lebih jual DLC dibandingkan uh, dibandingkan kenapa kembali ya David why I don't need you Oke, okay. jadi katanya IE itu lebih terkenal jualan di LC dibandingkan servis yang mereka sediakan. Oke, okay, jadi bagi kalian yang penasaran nih, uh, sudah melihat banyak trailer Anthem, tapi bingung masih mikir beli atau enggak, Karena kalau kalian lihat uh, di kalau kalian lihat di originnya sekarang atau di E Gamesnya ini lagi promo. Jadi kalau gue yang kebetulan posisinya lagi di Taiwan itu harganya 2000, sekitar 2.000 NTD harga normalnya. Tapi sekarang mereka lagi promo di harga 350 han NTD. Yang istilahnya kata adik gue yang di Indo. Dia bilangnya harganya sekarang ya kalau di Rupiah 165.000 lah kurang lebih masih sama dengan NTD. Kayak gitu. Jadi uh, beberapa hal yang istilahnya menurut gue sedikit amazing. Kalau lu misalkan lihat ini lagi sistem apa ya? Jadi semi semi semi open world tapi ternyata lu kalau misalkan lagi di kota itu enggak akan ketemu siapa-siapa. Jadi di sini gua beli game tentu aja resmi. Misalnya jadi lu enggak akan ketemu player lain di kota. Jadi ini kayak khusus spesial buat lu buat ngejalanin quest, ngomong-ngomong uh, untuk beberapa NPC untuk unlock untuk buka dari quest-nya gitu atau beli parts-parts yang istilahnya untuk untuk atau robot yang lu punya kayak misalkan kayak gini gua bisa beli senjata-senjata di toko ini tapi kebanyakan gua dapet dari hunting interceptor unlock it i already have interceptor Sampai mana tadi ya tapi sorry just a minute tapi kalau misalkan lo ngelihat detailnya di sini uh, kalau lihat tuh dari updatean terakhir banyak banget NPC yang berubah tapi nggak terlalu banyak berubah ya kayak misalkan detail kayak bunga-bunga di jalan atau ada aksesoris seperti pot kayak gini yang terkenal katanya uh, ini tergantung musim jadi nggak tahu nggak oh, tahu lagi uh, lagi dalam rangka apa tapi banyak banget uh, dia dihiasin sama pot-pot bunga kayak gini yang istilahnya dari kalau update tahun lalu tuh belum ada kayak gitu tapi terus beberapa NPC juga berubah seperti di sini kayak gue punya bukan gua, seperti asisten yang buat bukan asisten channel apa sebutnya? Jadi NPC yang ceritanya ngebenerin Javelin lo atau robot lo di sini, game yang keren banget ya. Kalau misalkan lo fans berat Iron Man, lihat trailer game ini mantep banget. Nanti juga kita lihat sambil ininya ya. Jadi di di, di di world ini saat kamu berada di sini lo nggak akan ketemu sekali lagi ya, gue ulang ya. Jadi Nah, lu gak akan ketemu orang di sini. Maksudnya, orang tuh lu gak akan ketemu player lain. Ini yang bikin gue rada kecewa. Dan ah, gak usah banyak ngomong deh kita coba aja. Jadi, gue bisa langsung ke di oke okay, di game ini. Gue jelasin dikit reviewnya, mungkin kalau lu udah tahu gak masalah. Uh, Javelin ada empat macam. Di sini gue gua gue pilih Storms atau Mage kalau lu suka game MMORPG atau yang lainnya tipenya seperti Mage elementalis seperti itu. Gue disini pilih free play dulu. Oke okay, baik. Free play. Aha replay gue di sini tutup biar gue main sendiri biar enggak uh, biar enggak ngerepotin Kalau misalkan ada player lain, public I don't want it to be public one. Oh my god, privacy setting. I'm looking for this one. Uh, gue tutup jadi nggak akan ada player lain. Jadi sistemnya uh, apakah kalian bisa main dengan player lain secara online? jawabnya tentu bisa, bahkan kalian akan otomatis gue bahasnya campur banget ya, kalian akan otomatis matchmaking menurut gue sini hard nggak terlalu gimana-gimana jadi kalau misalkan kalian serius untuk ngumpulin barang atau ingin dapet achievement yang lebih, experience terlebih atau misalkan kayak kalian pengen upgrade weapon gue saranin kalian langsung hit hard button atau langsung main di hard button teres karena karena gue cuma ingin ngobrol-ngobrol di sini sama kalian dan nge-review gamenya seperti apa jadi di sini gue bakal isi dan gue main secara private gue main sendiri dan ingin ngeliatin gameplaynya sama kalian Game ini terkenal dengan loadingnya yang lama, jadi saran di forum juga kalau kalian pingin main game ini, minimal kalian menggunakan SSD. Tapi, sepengalaman gue, uh, gue mencoba di tiga drive berbeda, pertama di hard disk yang menggunakan piringan, kemudian gue pindah ke SSD, dan terakhir gue, gue pindahin ke M2 drive. NVMe, tapi tetap loadingnya juga begini, tidak, tidak convenient. Si, mantap banget. Ah. Jadi kalau misalkan kalian kalau kalian aduh gue jadi konsen main sini ya see. where should i going what is this one i don't know what is it di like seperti robot yang lain dia juga dibekali dengan senjata what is this? jadi gue boleh bilang sangat susah untuk kalau kalian pingin nyari bahan seperti ini untuk upgrade Javelin robot kalian ini sedikit sulit karena kalian harus main masuk ke salah satu quest dulu untuk bisa keluar dari dari kotanya ya dari sistem NPC untuk unlock-unlock quest. Okay, there is another player here. Okay, slot. it's a lot. Sorry, it's over here. Only two left. Hmm, it's a lot of oh my god. Help us, oke. Okay, jadi, ceritanya, gue harus mengumpulkan beberapa orbs yang dikumpulkan untuk mengaktifasi alat ini, tetapi gue dikelilingi oleh beberapa what is it this guy will hmm oh god let it What is it yang gue sayangkan dari game ini sistemnya nggak nggak full open world ya jadi uh, kalian nggak bisa ketemu player lain saat kalian ngambil ngambil woowow it's from the back Whoa! How dare you? Damn it! Uh uh Eh kau jadi secara gameplay gue bilang gue banyak teluh di game ini bukan bukan berarti gue gak suka di game ini ya ow my god gue ngomong gue ngomong sambil nggak main nggak konser juga ya Ah David Oh shit It's too much Mati loh death everywhere every single ow Terus apakah gue menyesal beli game kayak gini menurut gue sih nggak enggak nyesel sih <laughs> Lihat aja gitu dengan grafiknya mantep banget <laughs> Cuma yang gue sayangkan dari game ini adalah ketika kalian I mean, Menurut gue masih bisa banyak banget dikembangkan contohnya kayak Mungkin aja akan dibikin kayak sistem open world gitu Dengan lu bebas kesana kesini ngambilin barang untuk upgrade lu uh, ba, upgrade upgrade Develin lu gitu. Tapi kalau misalkan posisinya sekarang eh uh, gua harus ikutin beberapa quest untuk bisa keluar kota gitu dan dan dengan siapa gua bakal keluar itu itu bakal auto matchmaking kecuali kalau lu punya temen sendiri di di yang menggunakan sistem origin yang sama, jadi lu bisa invite mereka di sosial sini. Jadi kalau kalian punya teman yang main ini juga, kalian bisa invite uh, dia untuk join squad kalian. Jadi saat saat uh, master dari si squadnya quest, uh, temen lo bakal diundang join gitu. Dan itu pun sistemnya kayak kalau kalau kita punya quest yang sama, itu nggak akan dua-duanya beres. Hanya master quest doang yang istilahnya uh, bisa bisa ikutin questnya. Oke. Okay. And then verso Taigo. I think it's done. Because it's called free play. It's wandering everywhere that I want. Oke, okay. kondisi gua nggak bisa ke atas sana, gua harus ke bawah. Oh my God, it's Titan down there. Oh no It's not Titan. Kesimpulannya menurut lu worth it nggak beli beli game ini ya balik lagi kalian gitu dengan sistem yang semi open world. Kalian jalan di kota sendirian dan baru bisa ketemu orang secara randomly saat kalian quest Itu waktunya apa enggak kayak gitu Dan menurut gue tuh dengan sistem sebagus ini Game ini tuh punya potensi yang banyak sekali untuk dikembangkan Banget banget banget jadi Gue nggak kecewa dengan adanya game ini Cuma sangat disayangkan Uh, game, ini, game ini terkenal banget banyak banget yang bilang banyak bugsnya, tapi gak semua player mengalami hal yang sama, contohnya banyak banget, istilahnya di region Australia yang gua baca mereka ngalamin lag lagnya lag seperti apa jadi mereka tetap bisa main game dengan yang lain tetapi uh, lebih ke banyak mengalami delay Ruginya apa sih kalau delay? Pertama seperti ini. Experience itu dibaca ketika kalian What the hell is this? One? David? Really? Really? Mm -hmm. Jadi experience kalian itu dibaca ketika kalian berhasil finishing monster Seperti itu Dan ketika kalian delay uh, Kalian ngerasa kalau misalkan monster itu tuh uh, Kalian yang bunuh Kalian yang kill monsternya Tetapi karena delay ternyata orang lain yang berhasil membunuhnya gitu lalu ruginya seperti apa pertama kalian gak dapet experience kedua kedua amunisi kalian juga berkurang karena di sini kalau kalian lihat amunisi ini lumayan hal yang penting ya karena amunisi kalian di sini gampang habis dan kalian istilahnya harus nyari drop dari monster yang ada munisinya kayak gitu. Jadi amunisinya sih gratis, tapi kan harus cari gitu. Dan untuk untuk tipe storm yang yang gue bikin ini, sebenarnya kalian bisa bisa melee ya, bisa bisa deket mainnya. Cuma kalau misalkan gue memang sengaja pingin mainnya uh, pakai jarak, makanya gue di sini uh, sistemnya biasanya gua freeze, freeze musuhnya dulu, gua ledakin, kalau enggak gue pakai sniper kayak gitu. Itu sangat rugi buat gue. Kalau ketika kalian main bareng dengan karakter atau orang lain, jadi gue udah capek-capek ngebunuh, gue capek-capek nyumbang, tetapi ternyata... Wow, oh. this is epic since one people. Oh shit, what is it? <laughs> right on the center of his mm. oh oh, oh, oh. oh. Hah. Hello. <coughs> Kaget gua. Limit. We got. We got. Oh my god. No no no no no. No. Mau no shield overheating? Apa gua kena debuff ya makanya nggak bisa terbang. nih sih. Iya. Bye bye. My God. What is it? Ouch. Ouch. Ouch. Bye bye. Wow, naik apa? Buset, oh my God! I don't care. Oh shit, I need ammo. We're shield Oh. Death. Hmm. Hmm. Yang gua bingung ini kenapa monster bisa naik enggak? ouch, hmm, hindar, hindar, hindar. Can you do this? Can you do this? Come on, where is it? Where is it? Ouch. What is it? Oh, oh, oh, oh, I have it too. Oke okay, intinya sih game yang keren tapi banyak banget yang bisa develop banyak banget yang bisa karena aku udah ngarepin game ini tuh dari beberapa tahun beberapa tahun lalu dari pertama kali dia launching dari beta tester tapi gue nggak jadi-jadi aja beli karena terkenal banget bugnya dari delay yang harusnya gue yang bunuh tadi, monster bayangin yang tadi harusnya gue bunuh tuh monster. Ketika lo main banyak sama temen-temen lo, tapi dianggap temen lo yang ngekill, dan ammo lo juga abis untuk misalnya untuk lanjutin quest lo itu bikin malas banget gitu. Yang kedua, ketika lo udah menghindar dari beberapa kali serangan monster atau player lain, oh sorry, di sini gak bisa PvP, jadi tidak mungkin. Player lain yang nyerang lo Jadi ketika lo udah menghindar Dari monster atau serangan Apapun itu Tetapi Di posisi baru Yang yang istilahnya sudah jauh dari tempat Tersebut kalian tiba-tiba Mati atau ngedamage Itu karena delay Jelek banget kan Tapi Sampai sekarang gue belum pernah Uh, belum pernah, hmm ya nge lag mungkin patah pernah sih patah patah tapi kalau untuk nge bug delay, gue belum ngalamin gitok, oke okay, mungkin sampai di sini dulu videonya kalau misal kalian punya saran atau punya masukan soal game ini. Kalian boleh komen di bawah. Thank you for watching. See you.